Assalamualaikum lur. Nah, ini mumpung cuacane udan. Iki nggak beli konten mangan sego goreng lele. Adem-adem cocok iki sambel bawang. Nah, ya Wah, mantep nih sambel bawang. Sambel bawang? Saya ya toh? Saiki mu ngenteni Bos Kasto. Kan, Bos Kastok, mandur, mandur, eh, roto dulete, kayak mandor roto dulete. Nah, kan, nah, Jupitero, oke, wes kemaki, Oh, bodro kora aku, jane. You know? nah, sing mangkat, sing mangkat tetep Aryo. Lur, saya demo karo anu. Iwan, Iwan, Rahasiah ilahi Rahasiah ilahi Makasih lampu deh <inação> Sama ada yang gini ya? apa hape Bisa Berapa? Lek hape Kok mau sih nanti? Lekan Bisa tolong? Udah so Oke guys, belanja udah komplit semua Kemari nah, kita bikin serahkan belajaan ini ke set Pak Caryono Oke? Siap hmm Pak Seth, ini serahkan belajaan Oke? iki timas apa iki? Oh. ati oh. Goreng wae ya ben cepet ya. Hmm. Nah, I. Lele ne lo bintang utamane iki. Bintang utamane dino iki bintang utamane lele. wajib orang Indonesia disayi. Gras. Nah iki. Nah, ibu ke Korea, Australia, Australia, sip Australia, Australia, kalau Australia, Australia, Australia, Australia, okay, Australia, Australia, impor langsung Australia, Australia, Australia, Australia, Australia, Australia, Australia, Australia, Australia, Australia, Australia, Australia, Australia, Australia, Australia, Australia, senang senang. nah ini curug eh bangsa aji itu genduro oh, malapannya okay. tetap enak iki cukup gaca cukup gajah timun tetap enak timun timun timun timun terus nah iki pinggir hutan Nah. nah, aku ini segera butan deh ini Nah, iki. ini segera butan Berambang goreng atau Dan. bawang goreng? Oke, mari-mari Nah, lombok Wish. Nah, ini Ini, ini Nah, ini Ya, lali. Nengi, <laughs> orang ini. Nah, enak ya. ya yo, Proses okay. bintang utama sih, oh. nih sih, okay. Bintang Oke, ini Pro ini Pro. Ya, wes ya. lo. Yo. Macam gedhen. bismillahirrahmanirrahim. Lur. Yuk. Ya. bareng Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Hmm. Nah, dipolesin aja. Ini 3 lembar pas hari. Semuanya ingin rasanya oh, ini. Masak nasi ini Sorry, hmm. Oh. oh. Tidak berarti, berarti Sotenganu ambil pak bagian apa? Ya, selesai selesai tak boleh kue Oh, sudah aku aku, buong, mm. aku mangain, alang, alang Ah, alam-alam gue malah. Apa nih? toh. malah ya. banget. malah. aku. Sambilnya kerja, hmm. sambilnya kerja. Anu rambu emang beneran apa-apa. Udah paling, kalau kangen ya tau. Itu suka lele, hmm. suka. Lene, lele udah betul ya lili baik daripada kok mau berhasil apa mas? kan nenek sing merek-merek nah kita ikutnya buat dulu raja singa Jos ya, koyo enak pulen Pulen branch. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. 嗯。 ya juga. Oh, Tak harus bawa lu kok kayak ini gak nah, ya? aku enak iwan, mau sangat karena aku munek-munek kok mau nyek juga. sih nah kue ini, ini. kan aku ini a lot